Kembali dengan saya Gulo ingin Review cara menggunakan Dongle untuk menjabungkan Ke handphone saya Pocopac NFC ya. Ini bagaimana caranya Kita mulai dengan Menghidupkan oh, TV dulu ya guys TV dulu guys Oke okay. Kita dulu ya guys oke okay, kita colokkan tombol ini ke bagian HDMI ini ya guys bagian HDMI nya guys dan kita colokkan di sebelah sini untuk bagian USB nya ini USB <coughs> oke okay, guys akan muncul nanti nah huh? Muncul deh gambarnya seperti ini Dan kita Review caranya Dengan Menggunakan Handphone nya ini Seperti ini Dan kita akan hmm. koneksikan Menggunakan Dan bisa juga Menggunakan menu dari Handphone Xiaomi Menggunakan Proyeksi Diklik dan hidupkan dan mulai ini akan mulai mencari dan muncul namanya ini kita sambungkan dan kita tunggu beberapa saat lagi ya guys oke okay, kita lihat dan mulai tersambungnya dan kita mencoba untuk menghidupkan youtube juga oke okay, kita lihat dan, dan kita memperbesar ya. Nah. Okay, kita lewati dulu iklannya ya guys <laughs> karena di youtube ini banyak kali iklan guys nah seperti ini cara review cara menggunakan dongle oke okay. oke okay, kita sekian dulu ya guys untuk cara meng-review cara penggunaan dongle oke musuh ya jangan lupa di subscribe ya subscribe itu gratis oke okay?